Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyadu alla ilaha illallah Asyadu anna muhammad rasulullah Kembali jumpa dengan Akhidah channel pada kesempatan kali ini Semoga ikhwan vila semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Masih dalam kerangka menghadang para penghujat dan para misionaris Untuk kali ini kita angkat sebuah video tentang pernyataan Si Udin Botol yang mengatakan fatwa dan para majelis itu adalah IBLIS, dan di mana dia menarasikan yang sangat luar biasa penggiringan opini bahwa Majelis Ulama Indonesia itu dikatakan penipu semua. Dan bagaimana video tersebut kita simak bersama-sama ikhwan bila semuanya Semoga akhirnya channel hadir bisa membawa manfaat sekaligus Mempertebal iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Siapa yang bikin gaduh? Semua majelis ulama itu tukang bikin gaduh, tukang bikin kacok Nah dari awal video ini dia sudah mengatakan Semua majelis ulama itu membuat dan membuat gaduh Tukang bikin gaduh, bikin kacau Sebenarnya kalau kita simak selama ini Sudah ada majelis ulama Indonesia Bukan bikin gaduh Tetapi sangat bermanfaat untuk uh, Menyeimbangkan kerukunan antar umat beragama Dan untuk mengingatkan kepada kita umat muslim Apabila ada sesuatu hal di masyarakat yang menyangkut kerukunan um, antar umat beragama dan ada indikasi bahwa ada umat Muslim yang sedikit agak e, menyimpang sehingga dengan adanya Majelis Ulama Indonesia ada yang mengontrol ada yang dituakan dan pastinya bisa berkonsultasi kalau ada sesuatu hal yang perlu dimusawarakan di dalam Islam. Nah, bagaimana video selanjutnya kita simak kembali Apa yang dikatakan si Udin Botol ini? Bikin fatwa ngaco-co-co-co co, co, co. Nah, coba kalau kita simak ya Bikin fatwa ngaco Yang ngaco siapa? <tuh> kalau memang fatwa majelis ulama Indonesia itu ngaco Pastinya kami mayoritas umat muslim yang ada di Indonesia Ikut kacau Tapi bukti dan fak faktanya yang terjadi Kami damai Kami ada yang dituakan Kalau ada apa-apa kami bisa Ada tempat mengadu dan meminta pertimbangan Sangat berbeda di dalam kekristenan Banyak sekali kita tanya Seseorang yang mengatakan Kristen tampil di dunia Zoom Saat kita tanya Apakah ada orang yang berkompeten di dalam kekristenan Bisa mengingatkan saudara-saudara Kristen yang menghujat Menista dan menyatakan sesuatu hal yang pantas untuk diluruskan Ternyata mereka tidak bisa menjawab Karena apa? Banyaknya perbedaan Denom Sehingga berbeda-beda prinsip Dan tidak ada yang bisa mengingatkan sebagai panduan sebagai rujukan Sebagai tempat untuk berkeluh kesah mana ada sesuatu hal yang perlu dimusyawarahkan Kalaupun ada Mereka tidak pernah turun tangan Untuk mengingatkan Saudaranya yang menista menghujat Kepada agama orang lain Dan yang mengancam kerukunan Antar umat beragama Begitu Din Botol Inul. Inul ada goyang ngebor Nge ngebor begini haram katanya nah di sini <tuh> ada sesuatu hal yang menggelitik ya ada goyang ngebor dikatakan haram si Udin itu tidak setuju berarti si Udin ini lebih menyetujui apa? nah menyetujui adanya Hal-hal yang erotis Nah semua ya Semuanya itu ada aturannya Mungkin orang berjoget dengan sopan Kita tidak akan berkomentar Ataupun majelis Ulama Indonesia tidak akan berkomentar Tapi saat ada Goyang atau jogetan Yang mengarah eh, sedi, eh, Erotis ya Dan bisa menimbulkan Seseorang untuk Berpikir negatif itu pastinya dipandang secara umum tidak pantas Nah disitulah tugas Majelis Ulama Indonesia mengingatkan dan membuat sebuah fatwa Nah mungkin di sini Saibuddin Ibrahim menginginkan Indonesia ini bebas Bebas tidak ada aturan jadi orang juget-cuget kayak di gereja itu sebebasnya Dan orang itu sesuka hatinya eh, memakai membuka aurat goyang yang erotis Suka-suka dia tidak ada aturan Bahkan kalau kita terisi ya, kalaupun ada itu, itu oknum bukanlah satu ajaran, tetapi sangat berbeda dengan si Udin. Si Udin tidak setuju kalau ada yang mengharamkan goyang erotis, tetapi dia lebih setuju kalau itu diadakan dan diadak, uh, dibiarkan. Nah berarti memang sudah sangat kelihatan. Si Udin lebih setuju tak hidup tanpa aturan sehingga dia apa bebas melakukan apa yang dia mau Itulah lah iklan vila semuanya. Nah, orang ngebor ini ngebor apa saja ya, terserah dia ya. coba ini kacamata ini, iya. Yeah. Jadi dia menginginkan uh, mengatakan mengebor sesuatu itu terserah dia Jadi begini Din ya Samu, Sama dengan kamu ya Maunya kamu mengatakan suka-suka kamu Nah sekarang begini eh uh, Hidup ini boleh suka-suka bila itu pribadi Tetapi bukan berarti suka-suka tidak ada batas Bila kita melakukan sesuatu hal yang kita anggap suka-suka Kita harus melihat pantaskah itu dilihat orang lain Nah Anak terkecuali dalam kehidupan kita dalam rumah tangga Suka-suka itu pun bukan untuk umum tapi untuk keluarga kita Tapi dalam satu konteks kita pun tidak boleh suka-suka dalam uh, keluarga Dalam lingkup yang kecil Nah kalau kita mau suka-suka seperti kamu Nah hidup di hutan sono Hidup di, di hidup tidak usah di Indonesia Indonesia negara hukum yang ada aturannya Tanpa ada aturan hancur suatu negara tanpa ada aturan hukum dan peraturan perundang-undangan, dan apapun itu aturannya, yang bisa uh, menuntun warga negaranya hancur, anak-anak bangsa. Jadi, kamu menginginkan tanpa aturan dan menginginkan kehancuran, itulah misi kamu. Jadi, di sini sangat kelihatan apa yang kamu katakan, kamu itu semakin botol. Ini majelis paling kacau di dunia. Majelis itu manusia jelmaan iblis. Nah, di sini <coughs> dia mengatakan majelis paling kacau di dunia dan jemaah jelmaan iblis. Jadi ini penghinaan ya, penistaan yang luar biasa. Kita tidak terima pastinya kita seorang muslim bila majelis ulama Indonesia dikatakan si Udin seperti itu. Pasti tidak terima. Itu orang tua kita, guru kita dikatakan seperti itu. Kalau memang majelis ulama Indonesia adalah majelis peterkacau di dunia Pasti sudah membuat kacau Mana yang membuat kacau? Semua yang dikeluarkan oleh majelis ulama Indonesia Itu sudah diambil dari beberapa elemen umat muslim Dari beberapa unsur Dan pastinya itu mewakili umat muslim se-Indonesia Nah Apakah umat muslim akan percaya dengan perkataan kamu? Oke okay, bagi orang yang awam Nah disinilah tugas kita ikhwan vila semuanya ya Membantah, meluruskan, menghadang orang-orang seperti ini Supaya narasinya tidak disalahpahami pada orang yang masih awam Dan oten-oten eh, ini oten, oten, oten tidak mengerti Yang percaya dengan si Udin ini Ya pasti tetap sesat dia tidak pernah melihat fakta yang ada Bahwa Indonesia ini damai sejahtera Rukun sentosa Dengan toleransi antara umat beragama Kalau dia mengatakan majelis ulama Indonesia ini paling kacau Pasti umat muslim sudah kacau Tapi dengan adanya majelis ulama Indonesia Umat muslim ada yang dituakan Apabila ada sesuatu hal Bisa dimusyawarahkan dan rujukannya jelas bisa menonton Nah guru kita dikatakan Seperti itu Jadi yang iblis itu kamu sebenarnya Kenapa demikian? Karena apa? Kamu pendeta Setiap hari kamu bahas Islam Kamu buka-buka Al-Quran Tanpa arti dan tafsiran yang jelas Kamu menarasikan sebuah kebencian memelintir ayat itu dengan arti yang berbeda Di sini supaya jemaat kamu tidak lari dari kekristenan Padahal banyak sekali umat Kristen itu yang mencari sebuah kebenaran. Tapi kamu tak ketakutan. Mereka bersadat. Akhirnya kamu yang merasa lebih tahu tentang Islam. Kamu sampaikan kepada mereka. Dan mereka kamu pengaruhi. Karena apa? Karena mereka itu merasa tidak lebih dari kamu tentang mengetahui tentang Islam. Nah. Walaupun kamu murtadin sepandai-pandainya kamu tentang Al-Quran Seandainya kamu mengartikan dan menafsirkan yang berbeda Pasti kamu kelihatan penyesatan Sesat Sangat berbeda dengan orang yang biasa-biasa saja. -biasa tapi membaca arti dan maknanya Tafsirnya itu yang sebenar-benarnya Nah disinilah ikhwan Villa semuanya ya Narasi sebuah kebencian yang disampaikan si Udin setiap hari ini akhirnya semakin brutal. Ini tidak boleh dibiarkan. Kenapa? Guru kita dikatakan jelmaan. Nah, di sini memang sangat menista sekali ikhwan Villa semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan azab yang setimpal kepada si Udin laknatullah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar yang tukang merongrong masyarakat. Bikin fatwa tidak produktif, bikin fatwa, bikin gaduh, bikin kacau. Dia bikin kacau sambil menipu. Nah, di sini coba <tuh> dikatakan membuat fatwa, membuat gaduh sambil uh, merongrong, sambil membuat gaduh, sambil menipu. Gini Din Kalau kamu bisa membuktikan Buktikan Gak usah keluar-keluar di negara orang kamu Pulang buktikan Kalau kamu bisa membuktikan bahwa Majelis Pelama Indonesia itu adalah jelmaan ini Dan merongrong Kerukunan antar umat beragama dan lain-lain Dan menipu Silahkan saja negara kita negara hukum Kalau kamu tidak bisa membuktikan Apa gunanya kamu menjebar hoak seperti itu Itu namanya hoak Penggiringan opini yang tidak ada faktanya, jadi begini ya, Iwan. Bila semuanya inilah kerjaan Oten. Kalau nggak kayak gini, kayaknya nggak Oten. Jadi, ya, kalau kita dengarkan secara sekilas dan tidak dipahami, si Udin ini pasti ya bisa mempengaruhi anak-anak bangsa, tapi... Dengan adanya channel-channel muslim Yang semakin hari semakin banyak Insya Allah Bisa menghadang dan membantah semuanya Karena apa? Fakta-fakta yang terjadi Majelis ulama Indonesia Tidak seperti itu Karena apa? Tanpa adanya peraturan Tanpa adanya fatwa Majelis ulama Indonesia Kita ini umat muslim mengadu pada siapa? Dalam ke kondisi dan kerangka kita hidup bernegara sebagai warga negara Indonesia yang beragama muslim beragama Islam. Nah, di sinilah si Udin kayaknya tanpa membahas Islam dia tidak mendapatkan viewer, tanpa menghujat dia tidak mendapatkan dolar. Dengan cara seperti ini dia mendapatkan dolar, pendukungnya teriak-teriak nonton, jadi dia bisa hidup di negara. Amerika, Tapi begini ya Villa Sengaja Dengan berbagai cara Dia mengujat menista Supaya uh, umat muslim ini uh, ber uh, Bereaksi Ini dia memancing Kemana-mana nih mancing Ini mancing ini mancing itu Tidak digondol Sekarang memancing majelis ulama Indonesia Supaya ada ucapan dari majelis ulama Indonesia Yang berkesan mengancam dia Mengancam keselamatan dia Supaya dia pun punya alasan bahwa dia mau pulang ke Indonesia Ada ancaman sehingga dia bisa memperpanjang hidupnya di Amerika Mendapatkan perlindungan di sana Nah semoga saudaraku semuanya tetap tawakal sabar Dan bisa menghadapi semuanya ini dengan hati yang ikhlas Dan Terima kasih untuk sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semuanya. Semoga apa yang Aqidah Channel sajikan sekalomit video reaction ini bisa membawa manfaat, sekaligus mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap dalam iman dan Islam kita dan untuk kali ini saya akhiri bersama Aqidah Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan